Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Koimun Putra Hari ini Saya ingin bercerita tentang Sedikit Yaitu tentang Sebuah investasi Jadi Mungkin Bagi Saya atau mungkin Seperti saya yang sekarang Bekerja di Perantauan atau Ya jauh dari kampung halaman ya. Alangkah baiknya itu untuk kita berinvestasi agar supaya besok ketika kita pulang ke tanah air itu punya tabungan ya. <SILENCIO> Maksudnya sebagainya. Investasi yang mungkin saat ini saya Jalan itu ada dua jenis Yang pertama itu Investasi saya terjun di raksadana Dan yang kedua yaitu Investasi di saham Jadi untuk saat ini saya akan membahasnya Yaitu raksadana Apa itu raksadana? Raksadana itu sebuah Sektor ya, atau mungkin perusahaan investasi yang di dalamnya itu dikelola oleh manajer investasi, dan manajer itu sudah ahlinya untuk penataan uang. Dan mungkin kalian tidak usah khawatir, dan raksadana itu banyak di Indonesia ataupun di luar negeri. ya itu hanya sebuah bidangnya ada reksadana Dan mungkin untuk sekuritas atau mungkin untuk bank yang mempunyai reksadana itu banyak sekali Dan reksadana yang saya pakai saat ini adalah Karena mungkin saya di luar negeri ya Yaitu saya memakai raksadana aplikasi bibit dan bibit itu sudah terdaftar di OJK dan KSE Dan disitu mungkin aman ya Karena kalau kita tidak tahu untuk investasi itu Banyak investasi bodong atau mungkin jenis MRL, MRM itu dan sebagainya ya Mungkin kita harus berhati-hati dalam berinvestasi dan saya mau bercerita sedikit tentang bibit ini ya mungkin aplikasi ini terbaru ya mungkin belum lama lah ibaratnya kan. mungkin masih lama di apa stopit, atau mungkin indo premier dan sebagainya ya dan keunggulan bibit itu pertama cara daftarnya cara daftarnya sangat mudah sekali yaitu kalian cukup sediakan ktp dan tanda tangan. Nanti disitu situ akan kalian diberi sebuah rekomendasi yaitu untuk mengajukan KTP, foto selfie dan mungkin tanda tangan. Dan dimana saya memakai bibit itu kenapa? Karena di sini kode verifikasinya itu bisa pakai luar nomor luar negeri. Karena saya pakai aplikasi ini. Dan untuk Penanggapan customer service-nya itu Sangat cepat Seandainya kalian belum tahu Mungkin kalian bisa tanya-tanya Di situ ada chat juga Dan di situ Ada komunitas Di dalam telegramnya itu komunitas bibit -bib. Di situ ada para senior Dan para master-master Investasi ya Dan saya mau menerangkan Tentang sedikit tentang dana ini Jadi dana itu ada tiga sektor di dalam investasi raksadena itu, yaitu ada pertama itu pasar uang, yang kedua itu obligasi, dan yang ketiganya itu saham. Jadi raksadena itu ada raksadena saham, tapi bukan berarti kita harus membeli saham langsung gitu, enggak. Jadi di sini itu kita ada disaring. Mungkin bagi saya, mungkin bagi pemula yang belum tahu apa itu saham. Jadi kalian sebaiknya itu masuk dulu ke raksadana karena di sini kalian akan dialihkan, yaitu untuk kerugian minimalis. Jadi manajer investasi itu sudah menyaring untuk ke depan atau mungkin tahu depan, bulan depan dan mungkin minggu depan. Dan disitu pun ada jangkauan untuk berapa lama kalian mau berinvestasi. Dan di aplikasi Bibit pun di sini sudah ada yang namanya Robo. Kalian akan dibantu atau dipandu untuk Robo ini. Kalian akan diberikan pertanyaan. Investasi kalian itu, kalian jenisnya itu yang model apa gitu, ibaratnya. Kalian akan diberi pertanyaan, habis pertanyaan nanti akan diberi panduan bahwa kalian cocoknya sama ini gitu. Sebabnya so, saya itu mungkin di portofolio saya itu investor agresif karena mungkin saya itu orangnya apa ya pantang menyerah dan mungkin terlalu ini jadi bersemangat makanya disitu diberikan aplikasi itu portofolio investasi agresif jadi di Robo itu ada tiga jenis ya mungkin sektornya itu digabungin semua gitu jadi untuk meminim kerugian atau mungkin meminim untuk minus gitu jadi tiga jenis ini dimasukkan seperti pasar uang obligasi dan saham jadi seandainya mungkin saham sekarang lagi menurun indeksnya gitu ya mungkin masih ada obligasi sama Pasar uang Dan seandainya mungkin nanti obligasi menurun Masih ada pasar uang sama saham Begitu juga untuk pasar uangnya menurun Masih ada saham sama obligasi Nah disitu robo akan Membantu kalian Jadi kerugiannya mungkin Bisa minimalis, bisa minimalis ya. Karena disini pak Dikelola oleh pakarnya Ya bagaimana dengan fee Atau mungkin keuntungan manajer situ Ya disitu Manajer itu akan mendapatkan fee yaitu mungkin 0, berapa persen Dan kalian mungkin di situ minim dengan kerugian atau minus Jadi mungkin keuntungannya pun tidak sebesar saham jadi Karena mungkin akan bertahap Seandainya kalian yang namanya investasi itu Jangkauan panjang Dan kalian pun yang penting itu menabung-menabung Dan suatu saat kalian akan tahu hasilnya Nah mungkin itu sedikit dari raksadana dan di bibit pun itu apa ya ibaratnya mungkin bagi saya yang saat ini berada di luar negeri bagaimana dengan nanti di Indonesia kalian tidak usah khawatir mungkin saya daftar pakai nomor sini gitu kan nah, nanti seandainya pulang ke Indonesia itu nomornya otomatis kan ganti lah kalian akan dibantu oleh verifikasi dengan aplikasi bibit ini jadi kayak pembaruan gitu jadi disitu yang penting email tidak gonta-ganti ya jadi disitu masuknya lewat email jadi soal nomor itu nanti nggak aktif itu tidak masalah jadi masih ada apa email atau mungkin nanti kodenya kalian hafalin gitu ya ini mungkin yang terbaru dari biblia di situ pun ada namanya ibaratnya kita mungkin untuk pewaris gitu. Jadi kalian akan dipandu di situ ada yang namanya apa menu itu untuk kita mencantumkan pewaris. Seandainya kita kan tidak tahu ya ibaratnya takdir kita mungkin kita jangkauan 10 tahun ke depan kita investasi segini gitu kan. Dan seandainya kita memang ditakdirkan untuk kita umur segini belum sampai 10 tahun Jadi gimana itu tabungannya Atau mungkin uangnya Jadi di bibit pun akan diberikan Yaitu panduan sebuah pewaris Jadi gitu Jadi disitu akan Pewaris itu akan mencantumkan nama Alamat, nomor HP dan sebagainya Jadi kalian tidak usah khawatir Uangnya tidak akan pernah hilang Karena akan diberikan oleh sebuah pewaris Seandainya kita tidak ada Itu dan disini pun lengkap sekali ya di Bibit ini ya dan mungkin para influencer gitu ya seperti mungkin para manusia juga banyak yang memakai aplikasi Bibit ini dan mungkin kalian kalian download aja aplikasinya yaitu di Playstore ada di iOS juga ada gitu kan dan mungkin sekarang kan ibaratnya kalau dulu ya Dulu itu rak itu harus datang ke bank ke bank atau mungkin ke sekuritas gitu kan Jadi ke bank bank yang mungkin menyediakan raksadana dengan mengisi dengan mengisi formulir Dan ini dan itu mungkin apa verifikasinya mungkin sampai berapa minggu dan di sekarang mungkin serba maju ya Jadi sekarang dipermudah untuk pendaftaran online pun bisa Dan berapa minimal deposit untuk raksadana di bibit ini ya di sini keunggulan dari bibit juga, mungkin kalian kalau ke bank zaman dulu ya mungkin sampai berapa jutaan gitu kan yang untuk apa raksadana gitu kan, dan di bibit ini yang mungkin terbaru ini bisa menjangkau bagi kalangan menengah ke bawah jadi minimal itu 100 ribu bisa kalian bisa beli raksadana dan mungkin bisa invest, jadi mungkin satu bulan 100 ribu gitu ya. Mungkin bagi anak-anak sekolah gitu kan mungkin yang belum dapat penghasilan bisa pun menabung gitu. Jadi mungkin untuk jangkauan panjang untuk melanjutkan ke sekolah lagi gitu ya. Nah, di sini pun apa itulah keunggulan dari sebuah aplikasi Bibit. Dan mungkin itu saja video informasi dari saya dan mungkin apabila ada kekurangan atau penjelasan lebih detail kalian bisa cari sendiri di youtube ya mungkin yang lainnya juga banyak rekomendasi tentang aplikasi bibit dan Praksadana. dan semoga ini bermanfaat dan mungkin next time itu saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya karena saya juga masih pemula saya hanya ingin berbagi informasi ya tentang saham dan jadi saya mungkin dulu pertama saya masuk sebelum masuk saham jadi saya mungkin alangkah baiknya bagi pemula itu di raksasa dan raksadana pun di bibit ini kalian pasti aman mungkin tidak seperti zaman dulu ya ibaratnya apa pas marah-marahnya MLM dan mungkin investasi bodong-bodong jadi kalian mungkin bagi